Menemani santai pagi kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi Dan kabar terbaru seputar idola kita Ke gambar pertama ya Kita lihat aja nih Ada sebuah bukan spesial momen Ketika lesi kejuaraan memecat pohon Dan kemarin di Turki Kakak Bilar pun memecat pohon Persahabat ya ini adalah Definisi dari jodoh Masya Allah Tentunya cerminan diri definisi jodoh persahabatan ya Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia untuk rumah tangga idola kita ini Luar biasa, Tersataga selalu saja membuat kita ketemu bahagia dengan tingkah laku yang dilakukan oleh Lesti dan Rizky Bilar Momen ini diunggah oleh akun HP kentang kota Sultan Banyak sekali tanggapan yang diberikan dari para fans Yakni dari akun h aquarius 02 Dede kalau gak lagi ngandung utun Udah ikutan manja tuh pasti Katanya tuh <laughs> Memang cute banget adalah kita Persahabat ya mudah-mudahan Selalu sehat dan selalu dipermudah Dan diperlancar untuk persalinan Lesti Kejora nanti Amin Ya robbal Oke, kabar berikutnya Ada kabar terbaru dari Om Kevin Yang mengunggah sebuah postingan Foto Dede Lesti ketika naik ATV di Turki sahabat yang luar biasa jadi, Lasti adalah wanita yang sangat kuat, yang sangat sabar, yang sangat tegar. Wonder Woman yang selalu membuat kita bangga. Dan kita lihat di sini sebuah kalimat caption sendiri dituliskan oleh Om Kevin Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Harap Minggir. Karena ini kecepatan 850 km per jam. WK-WK-WK sehat terus bunde, kata Om Kevin ya, Masya Allah. Markona Harap Minggir nih tentunya dede lewat ya Masya Allah luar biasa mudah-mudahan dede alasi selalu berikan kekuatan kesehatan kebahagiaan amin irbaal ya alamin dalam postingan tersebut juga tentu banyak dibaca komentar dan merespon dari para fans yakni dari akun instagram elinis dayuni mengatakan best bunde serba bisa katanya tuh luar biasa adalah kita serba bisa dunia mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang amin dan berikutnya kita lihat juga persahabatan. ada sebuah unggahan spesial dari Agustin Putih dan Skorbilar yang meripos unggahan dari Cinta Abadi Leslar kemarin persahabatnya momen yang sangat membanggakan juga untuk kita semua di didalasi kejora ketika saling kepada kakak Pilar Pilar. luar biasa persahabat ya tentunya adalah contoh baik untuk kita semua Bersalaman dengan suami Perhatikan salaman Dengan alasi beda dengan yang lain ya. Cium tangan yang sangat romantis Saat mau izin Saat mau pergi kerja Persahabat yang luar biasa Harus saling, harus cium tangan Kepada suami tercintanya ada kalimat caption juga dituliskan dalam postingan tersebut Masya Allah, istri soleha masih belum bisa move on dari cara salimnya dedek dan kakak Luar biasa persahabatan, kita lihat banyak sekali yang mengikuti cara dedek Lesti, persahabat ya, ada akun 24 Juli Destiny ini berkomentar Dan aku udah mau 5 bulan, ikuti cara itu Setiap mau pergi atau pulang kerja suamiku, malah biasanya suamiku nyariin kalau belum salim kayak gitu Masya Allah, persahabat ya Akhirnya tentunya contoh baik diikuti oleh warga konohan Mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi untuk semua banyak orang Berikutnya juga ada info penting dari Pak Otis Sahijari, persahabat yang perhatikan unggahan Instagram Pak Otis semalam. Di sini menginfokan, noda debat program baru dan cinta yang baru bikin semangat tuh, persahabat ya kita lihat. Ada perubahan jam tayang untuk sinetron jodoh wasiat bapak-bapak kedua. Ini akan tayang jam 8 malam persahabat ya mulai hari Senin atau hari ini persahabat ya tanggal 25 Oktober 2021 di Antv. Jodoh wasiat bapak-bapak kedua akan tampil lebih awal persahabat ya jam 8 malam kita lihat juga di kalimat kesan info yang dituliskan oleh pak Otis repost Antv Official. asuhan semangat baru buat kamu persahabat dia Antv lovers mulai hari senin tanggal 25 Oktober 2021 jangan sampai ketinggalan nonton program baru dan jam tayang baru serial kesayangan kamu sebarkan ke Antv lovers yang lain Antv yang lebih warmer berwarna masyaAllah bagus saja yuk doakan saja. Jodoh wasiat bapak-bapak kedua terus lanjut terus panjang episodenya dukung yang terbaik karya-karya dari idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali respon yang sangat positif dari para fans Leslar Persahabat ya. yakni dari Anggun Jasuarija 252 mengatakan jangan dirubah lagi ya pak jam tayangnya JWB-nya tuh persahabat ya. Ini luar biasa respon yang sangat mendukung untuk Sinetron JWB2 Dan berikutnya komentar lain diberikan dari akun Rika Anskorvik mengatakan c a l -J -W -B -T -M -T -M. selalu kita tunggu BTW Pak, boleh dong c seminggu dua atau tiga kali gitu, biar kita sekalian gak pindah channel nih, <gur> jujur, sekarang TV koan TV lho, Pak, anak suami sebel katanya tuh, karena TV udah distempel milik mamahnya, Masya Allah, yuk doakan saja mudah-mudahan, cinta beli leslar, bisa tayang seminggu dua kali. Berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan semalam juga persahabat diunggah di igasnya kakak bilal di dalam si kejora dan rizky bilal ini mengunjungi toko perhiasan di Turki persahabat ya wow apakah dia lesti lagi ngidam perhiasan persahabat ya tentu memang luar biasa banget kakak bilal selalu saja ini menyenangkan istri tercintanya persahabat dan kita lihat salvo sama emoji dari kakak bilal tuh kayak lagi pusing banget ya. Pusing gara-gara, BBL ngidamnya ke toko perhiasan ya, duh cute banget mudah-mudahan saja selalu berkah, barokah untuk semuanya, amin. Dan berikutnya juga kita lihat di diunggahan Pap Dance ya kemarin mengunggah sebuah postingan foto bareng polisi Turki ya, wow bersama polisi Turki kita Pap Dance dan kita foto juga komentar dari Bang Bensi bang kok di bajunya ada tulisan janda pak, wow bikin ngakak juga nih kang goreng selalu saja judit kepada papanya persahabatnya. Doni postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari akun Fitri Nur Bahasa Turki, polisi, janda Amra. Oh, persahabat ya baru tahu nih. Kalau bahasa Turki, polisi itu janda Amra. Persahabatnya pantas saja, Bang. Besi kumbang bilangnya janda ya. <gifat> ini cute banget. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kabar baik juga nih di hari keempat, liburan, baby moon, Lassie, dan bilang. Tetap stay tune channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya.